Aku akan menggalinya. Aku akan menggalinya. Aku berjanji akan menggali sumur zam-zam itu. Kenapa kamu teriak teriak suamiku? Demi Tuhan Ka'bah, aku bermimpi sesuatu, Fatimah. <Susur> <Susur> <Susur> Apa yang sedang anda lakukan, wahai Abdul Muttalib? Apa yang sedang anda gali? Aku sudah menggali sumur. Menggali sumur? Sumur apa yang sedang anda gali, wahai tokoh terpandang suku Kurais? Sumur Zamzam. Anda menggalinya di antara dua Tuhan. Tuhan Isahab dan Tuhan Nailah. Anda menodai kankeran mereka, wahai tokoh terpandang suku Kurais. Karena aku yang bertanggung jawab atas kebutuhan air dan menjamu penjara di sini, untuk itu aku menggali sumur ini. Galilah sumur zam-zam di tempat lain. Jangan di sini. Tetapi letak sumur zam-zamnya ada di sini. Hmm, bagaimana Anda tahu di sini letak sumur zam-zam, hey Abdul Muthalib Aku diberitahu letaknya lewat mimpiku. Jadi tokoh Quraisy terpandang ini sekarang mendapatkan wangsit lewat mimpi, mengetahui hal-hal yang gaib dan ramalkannya. Apakah Anda sudah berubah menjadi paranormal, wahai Abdul Muthalib Saudara, saudara! Kasihanilah Tuhan-Tuhan kalian! Mana keberanian kalian? Di mana kekuatan kalian? Selamatkanlah Tuhan-Tuhan kalian dari Abdul Muthalib yang hendak menggali tanah mereka! Cegahlah dia sekarang! Demi Tuhan Ka'bah, aku harus menggali sumur zam, zam itu di sini. Demi kemuliaan Hubal, Anda tidak boleh menggali di sini. Tidak boleh! Tidak boleh! Bahaya Abdul Wutoli, jangan membuat dirimu menjadi bodoh dan membuat panggota-panggota yang lain menjadi marah. Bila aku punya orang-orang yang bisa melindungi dan membantu aku, kalian tidak akan bisa mencegahku menggali sumur Zamzam ini. Siapa yang akan membantu anda? Anda tidak punya putra kecuali anak laki-laki yang masih kecil. Saudara-saudara sekalian, Dengar dan saksikan, Sumpahku. Bila Allah memberikan keturunan sepuluh orang putra, dan ketika mereka dewasa nanti, mereka dapat menjagaku dan melindungiku, aku akan menggali sumur zam-zam ini. Dan aku akan mengundi salah satu dari mereka untuk aku persembahkan dan ku sembeli di depan Ka'bah sebagai persembahan pendekatan diriku pada Tuhan Ka'bah. Kalian semua kepada Telaga Suci ini, Telaga Suci yang akhirnya tidak akan pernah kering selamanya, Hingga setiap tetesnya, memberkati kehidupan pada diri kalian semua, berdoalah. Wahai Telaga Yang Suci, kami hambamu, berkatilah kami, juga anak-anak kami, Semoga keberkahan memancar dari air suci untuk kebun-kebun kami dan hasil manit kami. <SILENGALAN> Wahai api suci yang tidak pernah padam, disinilah kami menyembah engkau dan memohon kepada engkau. Kasihanilah kami dan jangan engkau tinggalkan kami, walau hanya sesaat. Tiba saatnya kalian, wahai para penyembah api, mendekatlah. Mendekatlah dan mohonlah kepadanya sesuka kalian, tapi setelah kalian bersedekah untukku dan juga untuk api suci ini, ayo, majulah. Dahulu tentara Habasyah telah menaklukkan yes. Yaman di bawah pimpinan Ariat dan wakilnya Abraham. Untuk menyelamatkan penduduk Yaman, yang beragama Nasrani yang selalu ditindas dan dibantai oleh penguasa Yaman yang beragama Yahudi. Ketika keadaan di Yaman telah stabil bagi tentara Habasya, di Yaman mulai terlihat timbul perebutan kekuasaan antara Aryat dan Abraha, yang pada akhirnya mengharuskan keduanya saling membunuh dalam satu pertandingan. wajahnya akan tetapi pengawal Abraham menikamnya dari belakang dan membunuhnya <SILENCIO> Demi Tuhan Ka'bah, ini adalah air zam-zam. Bukankah benar yang dikatakan pada kalian? Nah, semoga Anda diberkati, wahai Abdul Muttalim. Dan sekarang tibalah saatnya untuk Anda melaksanakan sumpah Anda untuk mengorbankan salah satu anak Anda buat Ka'bah. Maksum, tolonglah keponakan kalian. Tolonglah Abdullah. Abdul Muttalib membawanya ke kakak untuk disembelih sebagai kurban. Benarkah? Abdul Muttalib lagi hilang akalnya. Wahai ayah. Sembililah diriku sebagai ganti ayah menyembeli Abdullah. Ah Tidak, tidak bisa begitu, wahai Abdul Muttalib. Ketika ayah Anda memintaku dan mengatakan kepadaku untuk melaksanakan dan mengundi ke sepuluh nama-nama kalian, lalu hasil undiannya keluarlah nama Abdullah. Jadi tentu saja ayah kalian tidak boleh membatalkan untuk menyembeli Abdullah. Demi Tuhan, pemilik Ka'bah. Engkau adalah putra yang paling aku kasihi, Abdullah. Iya, ayah. Lakukanlah pada diriku segandang ayah. Tahan pedang orang tua. Apa yang sedang ada perbuat? Sedang melunasi sumpahnya. Jadi biarkan dia, biarkan dia memenuhi sumpahnya. Dan jika kalian mencegahnya, kalian akan mendapatkan murka Tuhan. Diam kau. Aku beritahukan kepadamu, hay Abdul Muttol. Sebagai tokoh dari Bandim Maksud. Abdullah adalah putra saudari kami, Fatimah. Kau tidak boleh menyembelihnya. Kami paman dari pihak ibunya akan melindunginya. Abdullah adalah pemuda terbaik Quraisy dan tinggi budi pekertinya. <tuh> Lalu, apa yang bisa kulakukan untuk memenuhi sumpahku? Kami akan menggantinya dengan anak-anak kami. Pilihlah sesuka hati Anda di antara pemuda-pemuda Quraisy yang tidak lain. boleh. Itu tidak bisa. Undian telah mengeluarkan nama Abdullah, dan itu tidak boleh diganti. Konsultasikan pada dukun wanita. Benar. Ya. Benar. Pada dukun wanita. wanita. Ya, Tidak itu boleh Itu saja. Jadi yang bagus. Dukun wanita menyuruh mengundi Abdullah dengan sepuluh ekor unta. Lalu dimulailah pengundian itu. Dan undian itu mengeluarkan nama. Abdullah, kita tambahkan lagi sepuluh ekor unta, dan setiap kali diundi, selalu keluar nama Abdullah. Tambahkan lagi. Setiap kali itu pula Abdul Muttalib penambahkan dengan 10 ekor unta, sehingga nama unta keluar setelah unta yang diundikan berjumlah 100 ekor yang akhirnya disembelih di depan Ka'bah, Abdul Muttalib gembira sekali dengan selamatnya Abdullah. Maka diputuskan untuk menikahkannya dengan gadis yang paling mulia dan utama di Zazira Arab, yaitu Fatimah binti Wahar. Jalan buat penguasa Abraham. Ayo, Mungkin Ayah, Ayah, Ayo, uh, Ayah, ayo. ayo, ayo cepat, Ayah, cepat. cepat. Ya, minggir. Ya. Minggir. Ayah, ayo, cepat. Ayo, Ayah, ayo Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Menuju Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, untuk, berdagang? Tidak, tapi untuk berhaji, Tuanku. Apa? Untuk berhaji? Huh? Untuk berhaji apa, Hai hey, orang-orang sial? Uh. Untuk ada dan bangun Kulais ini. Aku membangunnya dengan indah dan megah, agar kalian berhaji ke sini. Kalian tidak boleh berhaji kecuali ke Kulais. Dan kalian tidak boleh berhaji, kecuali ke Ka'bah yang kubangun di Yaman. Apa kalian dengar, Hai hey, penduduk Yaman? Bangsa-bangsa Arab harus berhaji ke Yaman. Bisa saja tuanku memaksa bangsa Arab di Yaman untuk berhaji ke Kulais. Tapi apa yang akan anda lakukan dengan bangsa Arab yang lain? Bagaimana dengan mereka semua, tuanku? Lalu apa pendapatmu, wahai panglimaku? Kita bawa sebagian besar tentara kita ke Mekah dan kita hancurkan Ka'bah. Maka dengan begitu... Bangsa Arab tidak menemukan tempat berhaji kecuali Kulais, Kabah, Yaman, buatan Anda. Tuanku, aku yakin ini akan berhasil. Ide yang bagus: persiapkan bala tentara, bawa gajah-gajah, dan tempatkan posisiku di bagian depan pasukan. Aku akan mengendarai gajah. <tuh> <tuh>